Kitab Fihima Fihi karya Maulono Jalaluddin Rumi. Mengisahkan tentang semuanya karena Allah. Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, seburuk-buruknya ulama adalah, mereka yang mengunjungi para pemimpin, dan sebaik-baiknya para pemimpin adalah, mereka yang mengunjungi ulama. Sebaik-baik pemimpin adalah ia yang berada di depan pintu rumah orang fakir, dan seburuk-buruk orang fakir adalah ia yang berada di depan pintu rumah pemimpin. Banyak orang yang merasa puas hanya dengan memahami makna redaksi hadis ini secara tekstual saja. Bahwa seorang ulama tidak seharusnya mengunjungi para pemimpin agar tidak menjadi seburuk-buruknya ulama. Padahal makna yang sebenarnya dari hadis tersebut bukanlah seperti itu, melainkan bahwa seburuk-buruk ulama adalah mereka yang bergantung kepada para pemimpin, semua yang mereka lakukan demi mendapatkan simpati dari para pemimpin. Sementara ilmu yang mereka miliki sejak awal diniatkan sebagai media agar mereka dapat berjengkerama dengan para pemimpin agar diberi penghormatan dan jabatan yang tinggi. Mereka mengubah dirinya dari bodoh menjadi berilmu semata-mata demi para pemimpin. Ketika ulama itu menjadi terpelajar dan berpendidikan karena takut pada para pimpinan dan ingin dipuji, maka ia akan menjadi tunduk pada kekuasaan dan arahan sang pemimpin. Mereka menyenangkan diri dengan penuh harap agar sang pemimpin memerhatikannya. Jadi, tidak peduli apakah ulama itu yang datang mengunjungi pemimpin atau pemimpin itu yang mengunjungi ulama, tetap menjadikan ulama sebagai pengunjung dan pemimpinlah yang dikunjungi. Sementara ketika seorang ulama menuntut ilmu bukan demi seorang pemimpin, melainkan karena Allah semata sejak awal hingga akhir, maka tingkah laku dan kebiasaannya akan sesuai dengan jalan yang benar karena memang itulah tabiatnya, dan mereka tidak akan mampu untuk melakukan hal yang sebaliknya, seperti ikan yang tidak bisa hidup, dan tumbuh berkembang, kecuali di dalam air. Ulama semacam ini memiliki akal yang dapat mengontrol dan mencegah dirinya dari perbuatan buruk. Pada waktu yang bersamaan, semua orang yang semasah dengannya akan tercerahkan, dan segan kepadanya, serta memperoleh bantuan-bantuan dari cahaya, dan perumpamaan-perumpamaannya, baik mereka sadari, atau tidak. Ketika ulama semacam ini datang mengunjungi pemimpin, maka sejatinya dialah yang dikunjungi dan pemimpin adalah pengunjungnya. Karena dalam segala kondisi, pemimpin itulah yang memperoleh pertolongan-pertolongan dan banyak manfaat darinya. Ulama ini tidak butuh kepada pemimpin itu. Ia laksana matahari yang memancarkan cahayanya, yang tugasnya adalah untuk memberi kepada semua makhluk, yang mengubah bebatuan menjadi akik dan yakut, yang menyulap gunung di bumi menjadi tambang-tambang tembogo, emas, perak, dan besi, yang menjadikan bumi hijau bersemi, dan yang memberkati pepohonan dengan buah-buahan yang berlimpah. Pekerjaan ulama ini adalah memberi dan tidak menerima. Dalam sebuah peribahasa Arab disebutkan, kami telah belajar untuk memberi, tapi tidak untuk menerima. Dalam kondisi apapun, ulama yang sesungguhnya adalah yang dikunjungi, dan parah pemimpin yang mengunjungi. Tiba-tiba muncul sebuah pikiran dalam benakku untuk menafsirkan satu ayat Al-Quran, meskipun ayat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembahasan yang sedang kita bahas. Akan tetapi, ide ini terlintas di kepalaku sekarang, dan aku akan mengungkapkannya agar bisa diingat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai hey Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, Niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu, dan Dia akan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Anfal ayat 70. Ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil mengalahkan orang-orang kafir, membunuh sebagian dari mereka, dan merampas sebagian harta mereka. Beliau juga menawan banyak orang kafir dan membelenggu tangan dan kaki mereka. Salah seorang tawanan itu adalah paman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu Abbas. Parah tawanan itu menangis meraung-raung sepanjang malam dalam belenggu dan tidak mampu berbuat apa-apa. Merahkah telah kehilangan harapan-harapan mereka, menunggu pedang menebas leher dengan sekali hunus. Ketika melihat keadaan mereka, Nabi Muhammad SAW hanya tertawa. Parah tawanan itu berkata, "Lihat, ia menunjukkan sifat kemanusiaannya dan pernyataan bahwa dia manusia luar biasa tidaklah benar. Lihatlah, ia di sana menatap dan memperhatikan kita dalam rantai dan belenggu ini, dan ia menikmatinya." Ia tak ubahnya budak-budak hawa nafsu yang ketika telah berhasil menaklukkan musuh-musuhnya dan melihat merhakah dalam keadaan tak berdaya, ia tertawa riang dan berbahagia. Melihat sesuatu yang tampak dengan jelas di dalam hatinya, Nabi Muhammad SAW menjawab, Bukan begitu, aku tidak akan pernah tertawa melihat musuh-musuhku yang telah takluk di hadapanku, atau melihat merhakah tak berdaya dan hina." Aku senang, bahkan tertawa, karena aku melihat dengan mata hatiku. Aku mengajak dan menarik-narik sejumlah orang dengan sepenuh tenaga, dengan belenggu, dengan rantai, keluar dari kepulan asap neraka jahanam yang hitam dan kelam menuju surga, menuju keridoan Allah, dan musim semi yang abadi. Akan tetapi justru mereka terus mengeluh dan menangis meraung-raung, sembari berkata, Mengapa kau menyeret kami dari tempat kebinasaan ini menuju taman-taman bunga dan tempat yang paling aman? Itulah mengapa aku tertawa. Meski demikian, karena kalian tidak dianugerahi kemampuan untuk melihat apa yang aku lihat, dan tidak memahami apa yang baru saja aku katakan. Allah memerintahkanku untuk menyampaikan ini kepadamu. Pada mulanya, Kalian susun kekuatan, membentuk parah tentara, membuat formasi kemiliteran. Kalian begitu percaya diri dengan kejantanan, keberanian, dan kekuatan yang kalian miliki, lalu berkata pada diri sendiri, inilah yang akan kami lakukan, kami akan hancurkan orang-orang Islam dan menaklukkan mereka. Tapi kalian tidak melihat keberadaan yang mahakuoso, yang jauh lebih berkuasa dari kalian. Kalian tak tahu keberadaan yang maha kuat, yang kekuatannya jauh di atas kekuatan kalian. Itulah yang membuat semua yang kalian rencanakan sepenuhnya gagal total. Bahkan saat ini, ketika kalian dirundung ketakutan, kalian tidak dapat mengubah keyakinan, tidak dapat melihat pada alasan. Kalian berputus asah dan tetap tidak dapat melihat keberadaan yang maha kuoso. Justru saat ini kalian melihat pada kekuatanku, kemampuanku, dan yang kalian tahu, kalian takluk karena kehendakku sebab hanya sebatas itulah yang paling mudah yang dapat kalian pikirkan. Bahkan ketika rasa takut kalian sudah sampai di ubun-ubun, jangan pernah kehilangan harap terhadapku karena aku dapat membebaskan kalian dari rasa takut itu, membuat kalian berada dalam rasa aman. Dia yang mampu mengeluarkan banteng hitam dari banteng putih, pasti juga mampu mengeluarkan Firman Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah berkuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Quran surat Al-Hajj ayat 61. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Quran Surat Ar-Rum, ayat 19 Sekarang, saat kamu berada dalam ketakutan yang luar biasa, jangan pernah kehilangan pengharapan terhadapku, sebab aku masih akan mengulurkan tanganku untuk kalian. Sesungguhnya tiada berputus asah dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf, ayat 87 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai poro tawanan, jika kalian berpaling pada keyakinan yang dulu, memandangku dengan kauf atau roso takut dan rojo, atau penuh harap, dan menyadari bahwa diri kalian berada dalam kendaliku, maka aku akan membebaskan kalian dari rasa takut itu. Aku juga akan mengembalikan semua harta yang dirampas saat perang, dan kerusakan yang telah terjadi, bahkan akan aku lipat gandakan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya akan aku ampuni kalian dan akan aku gabungkan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kalian aku bertobat, aku telah berpaling dari keyakinanku yang terdahulu, kata Abbas Rasulullah bersabda, pengakuan tobat yang baru saja kamu ucapkan butuh bukti menyatakan cinta adalah hal yang mudah tetapi pernyataan itu butuh bukti dan fakta. Dengan menyebut nama Allah, bukti apa yang engkau inginkan, jawab Abbas. Nabi Muhammad bersabda, jika kamu benar-benar seorang Muslim dan menginginkan kebaikan pada Islam dan umatnya, berikan sejumlah harta yang tersisa dari dirimu kepada tentara Islam, sehingga tentara kita bisa lebih kuat. Abbas berkata, Wahai Rasulullah, Harta apa lagi yang tersisa dariku? Semua milikku telah dirampas, bahkan mereka tidak menyisakan apa-apa selain karpet usuh ini. Rasulullah bersabda, "Lihatlah, kamu tidak jujur. Kamu belum kembali dari kebiasaan buruk masa lalumu. Kamu belum melihat cahaya kebenaran. Haruskah aku katakan kepadamu seberapa banyak harta yang kamu miliki, di mana kamu menyembunyikannya?" pada siapa harta itu kamu titipkan, dan di tempat seperti apa kamu menguburnya. Abbas menjawab, tidak. Sungguh aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Rasulullah bersabda, Bukankah kamu menitipkan sejumlah harta pada ibumu? Bukankah kamu mengubur sebagian hartamu di tempat ini dan itu? Bukankah kamu mengatakan secara rinci kepada ibumu? jika aku kembali, kembalikan semua harta ini kepadaku. Jika aku tidak kembali dengan selamat, belanjakanlah beberapa jumlah dari harta ini untuk suatu kepentingan tertentu, berikan sekian kepada si fulan, dan bagian untukmu adalah sekian. Ketika Abbas mendengar hal itu, ia mengangkat jemarinya dengan penuh keimanan. Ia berkata, Ya Rasulullah, Dahulu aku selalu yakin bahwa dirimu mewarisi nasib baik para raja terdahulu seperti Haman, Syadat, Namrud, dan yang lainnya. Tetapi setelah engkau mengatakan hal-hal tadi, aku langsung percaya dan yakin bahwa yang baru saja engkau katakan adalah rahasia Allah. Nabi Muhammad menjawab, kau benar. Kali ini aku mendengar gemeretak keraguan di dalam hatimu, yang gemanya terdengar dalam ruang di telingaku Aku memiliki telingah yang tersembunyi di balik jiwaku yang terdalam Dengan telingah itu, aku dapat mendengar gemeretak keraguan, kemusirikan, dan kekafiran di dalam hati semua orang Suara-suara itu terdengar oleh telinga jiwaku Sekarang, kamu benar-benar telah melepas masa lalumu, dan menjadi seorang mukmin dalam menafsirkan cerita di atas, Maulana Rumi berkata, Aku menceritakan kisah ini kepada Amir Barwanah karena satu sebab, yaitu ketika pertama kali kamu menjadi prajurit tentara Islam, kamu berkata, Aku akan menjadikan diriku sebagai tebusan, akan aku korbankan akal dan pikiranku demi berdirinya agama Islam dan langgengnya banyak orang Islam, agar agama ini terus menjadi aman dan kuat. Akan tetapi saat kamu bergantung hanya pada akal dan pikiranmu tanpa melirik pada Allah, dan melupakan bahwa segala sesuatu berasal darinya, Allah menjadikan semua itu sebagai kekurangan bagi Islam. Kamu mengadakan kesepakatan dengan kaum tartar, kamu sediakan perlindungan untuk mereka, kamu musnahkan orang-orang Suriah dan Mesir, yang pada akhirnya kamu menghancurkan Islam. Allah justru menjadikan akal dan usaha yang kamu banggakan dan kamu harapkan sebagai jalan untuk melanggengkan Islam itu menjadi sebuah penghancur yang membabi buta. Oleh karenanya, tengadahkan wajahmu ke hadapan Allah dalam khauf. Percayalah bahwa Allah akan segera melepaskanmu dari belenggu rasa takut yang buruk ini dan jangan pernah hilangkan pengharapan kepadanya meski ia melemparmu dari berbagai bentuk ketaatan ke dalam kubangan maksiat ini. Kamu melihat ketaatan itu berasal darimu, maka jatuhlah dirimu ke dalam kemaksiatan. Sekarang, meski kamu bernodakan maksiat, pengharapan itu jangan pernah menghilang. Mengemislah kepadanya, karena Allah itu maha kuasa. Dia telah menampakkan kepadamu ketaatan dari kemaksiatan itu, dan dia juga kuasa untuk melakukan yang sebaliknya. Ia mampu menganugerahimu penyesalan yang mendalam, karena dosa yang telah kamu perbuat, dan mempersiapkanmu beberapa alasan agar kamu kembali bisa berbuat sesuatu untuk umat Islam, dan menjadi kekuatan bagi mereka. Maka, jangan pernah hilangkan pengharapan itu, sebab, Sesungguhnya tiada berputus asah dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir Quran Surat Yusuf, Ayat 87 Tujuanku untuk memberikan pemahaman ini kepada Amir adalah Agar ia percaya dan mau mengemis di hadapannya Ia telah mengalami degradasi dari puncak kejayaan ke dalam lembah yang curam Sehingga dalam kondisi seperti ini, aku berharap ia masih memiliki harapan Allah itu maha cerdas, dia menunjukkan sesuatu dalam bentuk yang baik, tapi di dalamnya luar biasa busuk. Bukan demi apa-apa, melainkan agar manusia tidak mudah tertipu, hingga akhirnya ia mengerti dan berkata, ide dan perbuatan yang baik tampak di hadapanku. Seandainya semua yang ada di dunia ini tampak sebagaimana adanya, maka Nabi Muhammad yang diberkahi dengan mata yang cemerlang dan tembus pandang, tidak akan menangis, Ya Allah, tunjukkan padaku segala sesuatu sebagaimana adanya, engkau memperlihatkan sesuatu yang sangat indah, tetapi ternyata sangat buruk. Kau menunjukkan sesuatu yang sangat buruk, tapi sesungguhnya ia ya begitu indah. Oleh karena itu, tunjukkan padaku segala sesuatu sebagaimana adanya, agar aku tak jatuh dalam jurang kemusirikan dan terus tersesat. Sebagus dan secemerlang apapun buah pikiranmu, tidak akan lebih hebat dari buah pikiran sang Nabi. Jadi, jangan terlalu mengandalkan akal dan pikiran. Jadilah orang yang terus mengemis dan takut di hadapan Allah. Tujuanku hanya menyampaikan hal ini. Barwanah menggunakan ayat dan tafsir seperti yang dijelaskan tadi sesuai dengan kehendak dan buah pikirannya dengan berkata, saat ini kita memiliki balah tentara yang melimpah ruah, tetapi tidak seharusnya kita lantas mengandalkan mereka saat kita begitu terpuruk, dirundung rasa takut dan ketidakberdayaan, juga jangan sampai kita kehilangan harapan. Barwanah menggunakan ucapanku sesuai dengan kehendaknya, inilah tujuanku menyampaikan hal itu.